Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube Dapur Isandra. Hari ini, aku mau bikin bakso dari daging ayam yang mau tau resep dan cara bikinnya. Disimak terus videonya sampai selesai. Kini, tuh rasa baksonya kenyal, enak, biarpun gak pakai daging sapi, dan tentunya lebih sehat. Bahan-bahannya ada daging ayam. Garam, kaldu bubuk, merica bubuk, baking powder, dan bawang putih. Putih telur, tepung sagu, es batu. Nah, ini tambahannya kecap. Kalau nggak mau pakai juga nggak apa-apa. Ini aku giling ayamnya dibagi dua biar nggak terlalu penuh. Yang pertama aku tambahin dengan es batu, bawang putih, dan bumbu lainnya. Digiling sampai benar-benar halus Kalau udah halus bisa dipindahkan ke dalam wadah Nah ini yang kedua Aku giling ditambahkan dengan putih telur Dan tepung sagu Nah ini adonan baksonya udah aku giling semua. Aku kasih tambahan 2 sendok makan kecap. Karena ini baksonya enggak pakai daging sapi. Jadi aku kasih tambahan kecap biar warna baksonya enggak terlalu putih. Jangan lupa diaduk biar adonannya tercampur rata. Nah ini aku udah didihin airnya. Kalau udah mendidih gini bisa dimatikan. Sendoknya aku celupin dulu ke air panas biar nanti nggak nempel sama adonan baksonya. Cara cetak baksonya seperti ini teman-teman Dan jangan lupa cuci tangan dulu sebelum mencetak baksonya. Ini aku juga masih belajar Jadi hasil baksonya itu belum bulat sempurna Ini baksonya udah jadi Udah bisa diangkat dan diteriskan Ini aku bikin dari setengah kilo daging ayam Dan jadi kurang lebih 70 butir bakso. Kalau sudah ditiriskan, biasanya aku masukkan ke dalam ompreng, lalu aku masukkan ke dalam freezer. Kalau mau dimakan, tinggal dibikin kuah baksonya, Atau bisa untuk campuran masakan seperti sup, capcay, dan lainnya. Teman-teman jangan lupa bikin di rumah ya. Selamat mencoba!